Di gambar pertama persahabat kita awali dengan tentunya postingan cute dari Abang L Yang Gimlisa move on banget ya dengan aksi lucu dan jahilnya kepada Amina Bibi El ini geregetan banget persahabat ya Masya Allah Ini mah aksi yang sangat bener-bener lucu yang kita lihat dari Abang L Masya Allah nah gemes banget ya mudah-mudahan sehat terus Bahagia selalu dan semoga selalu menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua kita lihat juga persahabat ya di beberapa tanggapan komentar banyak sekali respon dan tentunya komentar yang diberikan diantaranya persahabat ya dari akun Instagram lesti underscore fans 66 mengatakan. Hahaha pengen <Song> lihat yang full dimana Masya Allah Abang Fatih rusuh bener ini bisa ditegur tetangga katanya tuh ya <lohan> ini cute banget fullnya ada di channel Youtube atau Aurel Persahabat Kita lihat juga ya tanggapan lain dari akun Instagram Ani U mengatakan, "Masya Allah, bikin ngakak lihat aktifnya dan jahilnya Abang Fatih." Itu semuanya, persahabat ngakak banget dia ya, melihat aksi jahil Abang L kepada Amina. Kemudian juga persahabat ya disimak diunggah negasinya Marjin semalam ternyata pada nobar sepak bola Nonton bareng sepak bola antara Portugal versus Ghana ini ada Cristiano Ronaldo persahabat ya Allah. nonton ayang CR7 katanya tuh Kak margin persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan ya Kekompakan dari para sahabat selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Dan apapun yang dilakukan oleh Leslar di Bali Selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran, amin Kemudian kita lihat juga bersahabat ya Ini ada suasana malam di Bali yang diunggah oleh Kasania Luar biasa, begitu indah, adem bersahabat ya. Ini mah kebahagiaan juga untuk warga Konoha Tak henti-hentinya doa terbaik selalu kita berikan Untuk Lesti, Rizky, Bilar, dan keluarga untuk berikutnya juga, persahabat, kita simak, kita mendapatkan tentunya kabar yang sangat membanggakan sekali, tanpa keluar-keluar. Bunda Lesi Kejora dan Rizky Bilar serta tim memberikan donasi persahabatnya bantuan senilai 500 juta rupiah untuk korban gempa Cianjur hingga isu bangkrut itu tertepiskan. Dari pemerintah, Cianjur langsung menginformasikan dan memberikan tentunya persahabat info bahwa Lesti Kejora itu sudah memberikan bantuan. Bantuan yang tidak sedikit, nilai yang cukup besar bagi pemerintah Cianjur, persahabatnya 500 juta rupiah untuk korban gempa Cianjur, Masya Allah. Mudah-mudahan ya netizen yang selalu fitnah, yang selalu nyinyir itu mendengarkan kalimat pernyataan dari pemerintah Cianjur bahwa Lesti, Rizky Billar dan keluarga itu sudah memberikan bantuan senilai 500 juta rupiah. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun lawan onscore Aing, ada kalimat caption juga yang dituliskan. Dengarkan semuanya wahai Deterzen, Baikon, dan kecewa buka telinga lebar-lebar. Tuh persahabat, Leslar bukan kaleng-kaleng, tidak tentunya kor-kor Lesti Bilar memberikan bantuan yang sangat cukup besar persahabatnya untuk para korban gempa di Cianjur. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali, tentunya respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, Jage8072 mengatakan, Masya Allah kira-kira aku selambi-lambian up berita ini enggak ya, katanya tuh. Wow, ini tuh persahabat ya, suatu kebanggaan untuk keluarga Konoha. Mudah-mudahan Leslar selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya juga, persahabat, kita simak. Di sini ada postingan juga dari akun yang sama. Ada sebuah kalimat. Yang bilang bangkrut sok tahu. Orang suaminya Lesti meeting tiap hari sama investor. Yang ada, kalian yang nggak punya duit, banyak bacot. Katanya tuh persahabat ya. Tuh yang bilang bangkrut, emang tidak mengetahui Leslar. Itu hanya orang-orang iri yang tentunya bilang bahwa Lesti Kejora itu bangkrut. Nyatanya Bunda Lesti memberikan bantuan senilai 500 juta. Ini bukan uang yang sedikit, bersagam. Ini uang yang sangat besar. Mudah-mudahan Leslar selalu dimudahkan segala urusannya